Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas aktor tampan dan murah senyum yaitu Kim Soo Hyun. Pada tanggal 16 Februari 2021, Kim Soo Hyun merayakan hari kelahirannya yang ke 33 tahun untuk umur nasional dan 34 tahun untuk umur Korea. Di hari ulang tahunnya, Kim Soo Hyun memposting histori di akun Instagram pribadinya. Semua kado ulang tahun yang ia dapat difoto dan diedit sedemikian rupa kemudian diposting di histori Instagramnya. Banyak yang menyatakan jika cara foto dan editing sama saat Soyeji memperlihatkan semua kado yang ia dapat dari penggemarnya yang diunggah oleh fancap Soyeji. Silakan Silahkan teman-teman lihat dan bandingkan sendiri. Ini adalah hadiah-hadiah cara foto dan editing Kim Soo Ini adalah foto dan editing hadiah-hadiah ulang tahun Soyeji. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Menurut saya sendiri, mungkin karena satu agensi, jadi yang foto dan edit orang yang sama, Soyeji dan Kim Sohyeon. Diketahui berada di bawah naungan Gold Medalis, Kim So-hyun mendapat kado dari berbagai negara dan penggemarnya. Salah satu kado yang ia dapat berasal dari Indonesia, yaitu berasal dari fans Indonesia, Yukaris Indonesia dan LindungiHutan.com. Kim So-hyun bahkan mendapat kiriman sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Lindungi Hutan. Selain sertifikat Kim So Hyun juga mendapat cemilan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Indomie, Beng-Beng, Make ABC, Roma Kelapa, Kacang Dua Kelinci, Keripik Kusuka, dan beberapa cemilan lainnya. Hadiah tersebut berasal dari Yukaris Indonesia dan beberapa makanan buat Kim So Hyun dan timnya. Sedangkan dari fans Indonesia, Kim So Hyun mendapat kue ulang tahun yang sangat cantik. Di mana di atasnya ada gambar Kim Sohyun. Kim mengucap terima kasih kepada penggemarnya yang telah mengirim begitu banyak kado ulang tahun untuknya. Itulah informasi seputar hari ulang tahun dan hadiah ulang tahun Kim Sampai jumpa di video berikutnya.